Walaupun ada tanggal luruh, luruh bodoh, nggak bodoh begini, luruh bodoh. Kalau nggak termasuk ciri wong ake, termasuk gede, ciri wong ake, tapi kalau seram mikir, tanggal luruh bodoh kan? luruh bodoh orang CSB. Wisuk pasar, tong pasar kerakan, anak lengkap motor gal. Kalo sering motoran kalian, B, anak kulo. Kalo B, anak gula sengali, terus anak kulo Hasan kan musakin ke motor. Dia tanggal luruh, ikut bakal gitu. Nangis gue, jangan, gue, Aduh-duh-duh, itu tak tukuh, mau ngerti aku Binten binten ini, yuk, mau ngerti, ini kala teso binten, kemudian jauh-jauh, itu tak tukuh Jadi anakku lupa, binten dipakai apa, ya harus dipakai pelajaran Anak Anakku mon si Jalia, yang gede ini, dipakai pelajaran, orang itu kalau nggak kita, ibu, wes apa? Mas gula duit, mengacau aku kiai badarnya dosu esuwe ibu banyak menghambat pasar. <tuk> Lo keluar terus orang tak kau yang narawan rokabe. Eh. Bodoh nih buan kau mau esok tanggal cici be malam luar bariku bar. Awas nado suan isu enak omnya. Bantu tangkuluan itu enggak bodoh, tanggutogoy suan keluarnya bar sholat id sampai malam luar bariku takal luar es dosungkan. Kecuali sing kebetulan di Malaysia buaning. Bodoh kutus dino. Besok sing kerja tetap kerjo. Aneh-aneh bodoh suan isu. Sing kiai enak, sing ragi kiai. Ganggu rezeki nih, Bang Akai. Berikut pengalaman mau, tangga lurus, warna bageluh, pitik. Gua Yo, gue pelajaran lagi nih, Aku Nah, gue loh, disambut terus ya, nih, gue termasuk orang kiai fakir, nih, Didi, orang kiai fakir. Mengancar aku, loh, kiai-kiai, gue jago demi kira. Nah, kadang malah bangga tamu nih, sahulan. Gue termasuk kiai gede, jadi mau tamu keluar gak? Nah, Tapi gue loh, kita orang nyaman apa ya cara-cara gak penting seperti itu sakadair ya, butuh didiwa-diwano, ulonur atau terang, api-api ibadahku kerja, cari napi api-api ya kerja, aku kasih buru Orang biar tetap kerja sesuai kemampuan masing, dan itu afdolan ibadah, kadang. ibadah terbaik. Raono ibadah terbaik, kau masuk itamu raono, ya termasuk kebaikan. Tapi api-api ibadahku kasih buru cil pihati, tolak bulkhalat. Saya tahu itu ya Mbah Mun, Mbah Mun tuh kayak apa kekuasaannya pengaruhnya, sekali nih dalam itu yang beliau makan itu duit hasil ke warung, saya sering menemani makan beliau ya, ngaku pecel ke warung, warung isi di santirin Santri, kayak apa sih bapak gue ngotot, kayak apa besarnya bapak saya, sekali nih dalam juga uang alam, orang-orang tuh, tapi mereka tetap mau kekuasaan karena untuk menopang jalannya aku, aku, tapi agak rasanya jadi wali, mungkin cukup kecangkeman kami lo marah nih utak-atik lagi lo marah nih, aku ini ada tiga ikut dia itu, aku udah ramah sangat ketika ahi, aku sudah mulai cili anak-anak itu nabi sulaiman, nabi sulaiman amarah macet kan, aku dikawal pasukannya ini, pasukan itu rapi membunuh sorot jin mano, terus watayra ma'ssurah, terus mereka kuapeng apa, itu namparah macet itu terus lu goh mojok ketuk boleh senguang paling futir kadang terus mendingan ya miskin non ujali sub miskin saya podo podo melarat, saya udah jagungnya, miskin non ujali sub ayo lah, saya podo keren ya jagung. Kamu tidak bisa mengatakan Abu Sulaiman kaya, dia tahu betul semua itu milik Allah. Taman tak kita beda ya. Misalnya saya buruh, dengerin ya, saya ini buruh jaga gudangnya Cino atau gudangnya Wong Suge, di situ ada alp, ada beras pintal-pintalan, tontonan, ada kacang tontonan. Saya pernah merasa kaya enggak, meskipun di sekelilingi beras tontonan Saya buruk, enggak kan? Karena saya menyaksikan betul kalau itu udah milik saya Seorang lagi, saya menyaksikan betul kalau itu udah milik Dan nah, semua nabi itu menyaksikan betul kalau itu udah miliknya Itu milik Allah swanahu Kayak apa mereka merasa hamba? Loh merasa tahu mereka utak Sehingga sering merasa ini milik saya, milik saya Bayangkan nabi itu kan enggak pernah punya utak saya lagi ya, saya ini bersaksi betul kalau semua itu milik majikan saya karena saya hanya penjaga gudang padahal kesaksian Nabi kalau itu milik Allah lebih tinggi ketimbang kesaksian seorang budak penjaga gudang paham ya? karena Nabi semuanya kasuf semuanya muka kok Nabi Sulaiman tahu ngerosot di duwek, iya tahu betul itu milik Allah paham ya? kok penjaga gudang merasa miskin mergokabe milik kenapa? karena tahu betul lah kalau alasannya tahu betul Nabi ya, sangat tahu betul kalau itu milik